Nama saya Sukir, alamat Dusun Karanganyar, Desa Murno, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Saya tiap hari itu cari rumput untuk kasih makan ternak sapi perah. E, sebenarnya yang dapat itu tetangga saya. Kebetulan di situ kok e, untuk keluasan lahan, untuk e, buat tabung itu tidak mencukupi gitu loh. Akhirnya kok dilihat di sini kok mencukupi, akhirnya dilemparkan ke sini. Jadi saya sangat bersyukur sekali alhamdulillah eh, mendapatkan biogas ini. Mas Kalau ini untuk yang ini 12 GB. Mas Untuk pengisian, untuk pengisian tabung itu sehari dua kali. mas. Untuk pagi mau merah itu dimasukkan ke biogas dulu. Mas. Untuk sore juga seperti demikian. Mau merah bersih-bersih sambil eh, masukkan kotoran tersebut untuk pemakaian kurang lebih 3 jam atau empat jam lah itu untuk non stop ya kalau untuk masa memasak nasi lauk paut itu ya satu jam ya masih sisa masih banyak lah kalau untuk sehari-hari cukup lah mas Oh, enggak rumit, enggak rumit enggak ada, enggak ada. Cuma tiap hari cuman diisi aja itu aja. Cuma diisi tiap hari itu aja kok. Cuman syaratnya juga harus ada sapinya, Mas. <tuh. <tuh. <tuh. Kan, kan butuh kotoran yang tadi kan gitu. Enggak ya. ada bedanya. Justru dengan adanya ini itu sangat e, mengurangi e, apa ya? Untuk ekonomi bisa untuk yang lain, Mas, daripada untuk beli Uh, LPG bisa untuk jajan anak, gitu, mas. jadi bisa untuk beli laut, maut ikan atau yang lain. Sangat-sangat membantu sekali, mas. Adanya bebas